Hai guys, hari ini aku membuat jus buah naga. Ikuti langkah berikutnya Pertama, potong buah naga menjadi dua. Setelah itu, kita sendok dan masukkan ke dalam blender. Setelah itu, kita masukkan air ke dalam blender, kira-kira 750 ml. Kalau kalian suka manis tambahkan sedikit gula ke dalam blender. A few moments later